Pada akhir Mei 2020, tepatnya pada tanggal 28 Mei, G-Shock mengumumkan kolaborasi mereka bersama Dragon Ball Z. Di laman media sosial mereka dan pada website khusus world.gshock.com. Bahkan pada Instagram official G-Shock Eropa juga mengumumkan hal ini, sehingga sepertinya akan dirilis di seluruh dunia. Adapun untuk seri G-Shock Dragon Ball Z ini memiliki kode SKU GA110 JDB 1A4 GA110JDB ini merupakan pengembangan dari seri basic GA110 yang menampilkan casing besar dengan tampilan tiga dimensi dan mengaplikasikan desain Dragon Ball Z di seluruh pewarnaan seri ini Seri ini memiliki diameter case 51,2 mm dan ketebalan 16,9 mm Keseluruhan body dari jam tangan ini dibalut dengan warna oranye yang berani dengan ilustrasi dan evolusi Son Goku dengan grafik Dragon Ball sehingga desainnya akan sangat digemari oleh pecinta Dragon Ball Case dan strapnya menggunakan bahan dasar resin memiliki aksen warna gold pada dial dan logo menghadirkan kesan yang sangat strong dan elegan jam tangan ini juga didukung dengan fitur shock resistant dan magnetic resistant, sehingga tentunya akan meningkatkan durability dari jam tangan ini hanya saja Kacanya masih menggunakan bahan dasar mineral crystal glass. Kita bisa lihat pada tampilan fisiknya, pada penunjuk jam angka 9 memiliki motif bola bintang 4 yang sangat erat kaitannya dengan karakter Son Goku di antara 7 bola naga yang ada di Dragon Ball. Dan logo huruf Z pada penunjuk jam angka 3-nya. Logo Dragon Ball Z ini ditempatkan pada kemasan eksklusifnya juga terdapat pada bagian backcase jam tangan ini keseluruhan desain ini memiliki finishing kolaborasi yang sangat pas kemudian untuk fitur-fitur lainnya jam tangan ini memiliki water system yaitu hingga 200 meter lalu juga didukung dengan fitur seperti world time stopwatch timer five daily alarm format waktu 12 atau 24 jam serta didukung juga dengan auto kalender hingga tahun 2099 Kemudian juga didukung dengan fitur LED Light dengan memiliki warna LED yaitu berwarna amber atau bara api Sehingga tentunya akan sangat mendukung tampilan desain dari jam tangan ini Untuk akurasinya, jam tangan ini memiliki akurasi plus minus 15 detik dalam satu bulan Jam tangan ini juga memiliki kemampuan baterai yang mampu bertahan hingga 2 tahun g baru saja mengumumkan tampilan dari jam tangan ini secara resmi dalam beberapa hari terakhir ini Nanti kan kehadirannya semoga saja hadir di Indonesia dan juga tentunya dapatkan dengan harga terbaik hanya ada di jamtangan.com. Untuk kalian yang tertarik dengan berbagai brand jam tangan bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update terbaru mengenai jam tangan. Terima kasih.